Hai, walaupun ini benerannya ada mengsel, ya bro, tapi jangan jangan kira. Bentar. anjay, gue harus dari kiri. Gua harus pegang kopling dulu, baru bisa. anjay, hai, <murlain> <tos> <tos> <tos> oh, nih hai, hai, hampir nabrak hai, bro Roto-Roto berjual lagi dengan saya Irwan dari KPMF eh vlog Oke kali ini kita ready seperti biasa di hari Minggu Bro dan semoga kalian penonton di rumah baik-baik saja dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah Amin alamin. Ya ah Halo formalitas ah gini, gini formalitas formalitas Oh regasi ya <laughs> nih besok gamut ya Bro karena gopro 7 tapi yang versi silver bukan black jadi enggak support sama adapter di sini Bro enggak ada support adapter type-c bro yang kita riding bareng ada Shinchan kips ada Triana Ramdhani bro udah nih kita riding. lanjut lagi trading lanjut ini dibuka blok <laughs> lanjut riding lanjut, lanjut. lanjut. Yes, guys guys yes, dan ini udah panas ya bro nah kita cuma numpang opening doang bro di SPBU sel dan mah seperti biasa Sen kiri terus desainnya gak berubah-ubah harusnya kita lewat sini karena depan ada mobil sangat belok bro, nggak bisa kayak metik, selat-selat, slip, slip gitu bro orang ora waras bro. Embodinya panjang kayak kapal pesiar ya, bro. Selain itu untuk belokannya juga aduh. Cari yang mendosel kok saya. Apakah pemirsa tahu apa itu yang mendosel gitu bro? Nah, ini mendosel, bro. Mendosel. Kira-kiranya abigainya, bening ya, baru gue godain. Kalau masih biasa-biasa, itu aduh, viewnya itu kurang, bro. Asli dah, kalian juga uh, penonton di rumah nih ya. Nyari yang mendosol, nyari yang cantik, nyari yang mulus, nyari yang pahal bening kan? Uh, sama, gue juga. <laughs> Jadi, kita uh, nyari yang mendosol, mulus, bening, palingnya uh, kayak sari ini gitu itu kalau jam-jam segini itu masih langka nyarinya itu ya itu sore malam baru banyak gue di sini gak orang nah temen-temennya marah anjing udah aku pisah gara-gara macet Ini berapa ini barang kamu? Stop ke di sini aja bro. Nemu orang-orangnya. Uh, karena tadi muter-muter ga keikut bro. Sedih banget bro udah kasih lagu kumo nangis dia ketawa anjay dia juga ketawa tadi mana sih trik ah oh, no tawa. gue gak record seneng dia gak jadi viral dalam rokok 17 Agustus bro nah nah oh. kita akan sengin Duh, ini telih mati dong bangke telih set kita pasang lagi aja Merah Putih Merdeka. Dalam memperingati 17 Agustus, lu jangan di rumah aja. Kita hormat. Besok, hari Senin, kita Seni Minggu, guh. jatuh, tapi Lu lihat sambil hormat, hormat kerak. Pada sama Merah Putih, hormat kerak. juga kerap. oke pinter lu menghargai NKRI tas oh, dulu NKRI -nya, NKRI -nya mati. oh mantap <laughs> ini jangan sampai jatuh nih Bro kalau jatuh ini harga diri kita harga diri NKRI harga diri bendera ini pun jatuh iya jangan sampai jatuh ini nggak boleh harga diri ini dulu kita di jatuh-jatuhin sama penjajah kita udah merdeka jangan sampai di lagi bro dua ikut, ikutan ya yeah, kita ikut foto aja berdua nah kita ikut wah walaupun ini benderanya hai, mengsel ya bro tapi jangan jangan kira. hai, hai, dari kiri hai, harus pegang kopling dulu, baru bisa anjay hai, hai, nih, hampir nabrak kita bro mantap siang mau balik malah foto dulu mantap bro ah oh, tikarca bisa ngaca bro kita masukin lagi bro ke belakang ah ah ramai banget bro udah pada mau bubar ikut bareng aja bareng aja ini, barang ini. Barang itu ya. Mantap. Sudah ya. enak ya minta uh, foto berkali-kali. Ayo ikut. Perang mana aja?